selamat Oh, Ini Pak Tomorrow morning Happy makan kuenya, lah. kuenya We cut and eat the cake Makan kuenya, makan kuenya uh, Ya udah, tidur aja dulu <laughs> Oh makan kue? Ada yang udah nungguin Makan kue uh, Kuenya segede apa sih? Aduh ini Cieo, Cute Bener selamat ulang tahun terima kasih terima segala hal ini amin semoga ada selalu keluarga Eh, bisa <laughs> Thank you for remembering my birthday! <laughs>